maka tampilannya akan seperti ini kita lihat apakah tombol-tombolnya bekerja Halo assalamualaikum teman-teman kembali bersama saya Mbah Rahman channel pada kali ini akan Mbah Rahman yang percubakan satu orang ya ini saya sendiri akan berbagi tutorial cara merubah Android kalian menjadi tampilan seperti iPhone atau iOS langsung saja teman-teman ke tutorialnya yuk pertama-tama teman-teman download aplikasinya launcher yang berada di link deskripsi linknya sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman tinggal mendownload saja oke teman teman download langsung install untuk aplikasi ini gratis ya guys gratis tanpa bayar atau pro atau kalau di launcher iOS ini VIP jadi tidak ada iklan tidak ada uh, bayar gratis oke kita buka tampilan menu awal seperti ini teman teman untuk pengaturannya kita get start izinkan, izinkan, kita allow akses, kita izinkan lagi, kita izinkan, jangan di skip ya teman-teman biar cara settingnya tidak keliru atau tidak ada yang kelewat. Oke, kita izinkan. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kalau kita full screen akan tampilannya penuh seperti ini. Kalau enggak kita enggak checklist akan keluar tombol back dan home lalu kita start saja ini seperti biasa seret ke bawah seret ke atas seret ke atas selesai untuk ini set as default saja gunakan iOS Launcher nah maka tampilannya akan seperti ini terus kita geser kita geser ke samping akan keluar set ayo launcher set as default kita set set as selalu ya guys kita kasih selalu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita lihat apakah tombol-tombolnya bekerja. Kita home kerja. Kita coba untuk layar redup dan terangnya. Nah, ini kita kasih per kita kasih izin ya guys kita klik yes. Terus izinkan, nah, maka akan bekerja seperti ini. Kita coba ke GPS, apa bekerja? Oke, bekerja GPS. Kita coba ke WhatsApp. Oh ya teman-teman, untuk WhatsApp ini ada aplikasinya tersendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu aplikasi WhatsApp iPhone, teman-teman bisa klik aja link di atas ini yang keluar ini notifikasi ini nanti teman-teman akan diberi tutorial cara merubah WhatsApp menjadi tampilan iPhone begitu Oke teman-teman mungkin segitu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat mencoba dan jangan lupa komen kalau bingung Caranya atau Belum paham Kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar See you next video Dan wassalam